lalu kita belajar tentang nama dan toko-toko. Sebenarnya pembelajarannya itu oh, ada lima ya Yang pertama menjelaskan strategi perjuangan dan Keperibadian Arju Lampang Pak Kemudian yang kedua menjelaskan strategi perjuangan dan keperbadian Alifah Abu Bakar Yang ketiga strategi perjuangan dan keperbadian Alifah Ulmer Yang keempat Perjuangan dan kepribadian Muhammad Usman bin. Nah dengan baik adalah strategi perjuangan dan kepribadian Ali bin. Nah uh, sebelum kita membaca kelompok saya akan menayangkan video dulu ya tentang strategi perjuangan. Dua niat, rey bentar pada saat selesai diskusinya Semua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi kelompok lain Bentar akan menanggapi. Jadi silakan diskusi Gracias. Batas dilanjutkan di Kota Mekah dari suku Dewi Anik, salah satu mimpi, mimpi, suku Juraish, suku terbesar di Kota Mekah saat itu. Umar Pimpahkan adalah orang sangat berani Sehingga ia diundukkan singa padang pasir Uuuh, Sudah benar? Sudah selesai semua? Mari coba Kalau mulai sampai yang ini menangkapi Masih diskusi dari kelompok putih Coba satu dua tiga empat